Halo sahabat minstan, salam jumpa lagi. Hari ini adalah hari ke-11 perjumpaan kita ya sahabat minstan. Hari ini kita mau cobain indomie mie goreng Aceh. Ini khasnya orang Aceh banget sahabat minstan. Yuk kita langsung aja bikin. Oke sahabat mie instan mie-nya sudah selesai kita bikin. Ini adalah Indomie mie goreng Aceh. Ini mie-nya orang Aceh ya sahabat minstan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah-rempahnya terasa, sahabat Menstan. Ini Aceh banget. Hmm. Enak sih sahabat Menstan minyanya. Ya begitulah. Mungkin di sana pedes-pedes, jadi agak. Minya pedes sahabat minstan, mungkin ciri khas di sana sahabat minstan. Ini rempah-rempahnya berasa banget ini sahabat minstan. Minya enak sahabat minstan beneran. kalian patut coba ini sahabat minstan oke sahabat minstan jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita bisa ketemu lagi Oke, sahabat Minstan, segitu dulu ya sampai jumpa lagi besok ya sahabat Minstan. Dadah. Kita lanjut lagi makannya sahabat Minstan. Sayang ini enggak diselesaikan